Ha, tu kok suu murahnya hai hey, tajak sanggup langgainya suu han tajak pergi pada dia sayang tu halah kan tajak je cik Wah, jaringan lagi. Kok anda jaringan ni dek oh, uji ya? Tukar sahaja ni ya. Ape? Tadi kita kah? Ape? Ibu dia apa? Cina banyak buah-buahan doh, baik ya. Ia kerja apa? Ibu uji. Uang sepot. Apa rasa? Kata ibu dia HP taboh yang baru. Mana? nak kerja bener. Buat malam. alami syaitan orang bismillahirrahmanirrahim rabbana hablana min azwajina wa qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama kau sakit hati dekat uh, hape ni wanita dia ngade halih hape sakit hati pak ledek gabuk tak hape ha hanatinya hanatu bi nyoh le hape salah latinya ngai dah watai palang mungkin kai palang kat tanah dekat tu dia dia kan eh gadah ni dia. Ana home dia <tuk> ana tu aku timang alu ka. nanti tu. Eh kan ada suka. Eh ada jam pak. Hala Heidi, dia ada jaringan aktif book. Enti kan alam nyanhai. Perampun tu puasan, lembut urah latinya agak hana buku. Tu apa jadi jaringan ni kali megah acara ke? Kita sudah su. Oh mai nyau kap bahasa. Paya berubah profesi dari tukang EU menjadi tukang kuaji. Selama tinggal di sini abe, selama puasa, enggak aku tinggal. Karena menyahana dengan toh profesi, kita jangan malasah, amper pok mengkori. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhir. <si>. Yang bodoh <tuh> kau jampok gede, jual butron. Yang aja ubang gede, butron. Hai dek, korang nak ajak aku belang je. Sangkan hai bujar ya? nah, dia ke kobrak dia iku. Pusa dia dia nak belan drone. Apa nak ajak Kau Utok kaki. Si man dia do yang na bon. Na dor lagi musu dulu. Tik ada dia ublang chit. Lah apa apa begah. Tak rela terpaksa aku jak roh. Mencuba tak ada. Pu karu le dua kan tadi. Lagi tikong ngome om. Ha berkarat na dia ublang ba. Ke hai lum jak ublang ya mung yang nak ke ulai aja ade ni de de lo dia ada ujar aji dia rongyo kan kalau aku ratna ka olah saja tanah yang to ngermo goimo nya nya nya betuli betuli dikah waktu ke kampung kalah naji antu salah anak nda pangai roh nya ceket ke kampung pupan mengadap ke kampung pupan jangan berle tenga dia ai man dan pangkai dia kayaknya geran paya muda tapi tang ampar pengempu biru garung agak depu le bandunguru hai mung kenan kada tulintang babailum yang kada ditulah ada urung sampai rumah fi galak kami kami bagi-bagi gaji loro tajak kah jangan garu pulang apa hei di kota dah bakarak nanya alasan ayah hape bancok apa itu nya hai temu noi ronjak kerja lapuk jukung kau kakeju tengah ya ablo lain ape yang di banda blo yang promai Oh, mana gantung iphone ke sabo. sabuk? Menjaringan, tak nak pakai cengah ni. je, tengok, depan pada dia, dah belum lain. Dah belum, dia yang raya-raya lah. Nak tiga-tiga tu. Tak ada raya asuh. Ya, kau nak ajak, ya? Ajak, boleh tak? Nak buat apa yang ada. Nak tahan. Aduh-aduh. Nak cengah Assalamualaikum. Hai. Kisah punau. Rony lah kau. Kedua bari ni. Kalian tarihi ni. Kibar mojah lah yang tarihi. Kalian tengok ni. Asal kau puasa kapu malam roh. Yang sang. Ote buah uri. Ulu puasa tak. Tengok kan. Tunggu lah long anak puasa. Tunggu peka huay leho. Bana puasa. Takkan terus ready ni mangan hidungku aji ada tergadi. Kajiud, tak mahu nguju. Nanti dong ini nanti BN kekak jadi iya tuan. Tenggur kai alhamdulillah. Yo kahiy lagi hidungku aji. Yo sarasakin tu merupakan hubu biria. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Yo ramadhan na lagena walain tiap degup degup doy tiap degup dongiratna. Ini leh Tapi mata Oke tuh, kalau Halo, assalamualaikum Selamat kumang salamullah Masih ada telefon ke papan kat Hello assalamualaikum tungku apa khabar tungku alhamdulillah bagat tungku kita yang layak kan ajak ne baung tu kau ayah meka tek tek tak kau katih ni Pani sama-sama adik ai Ha kau kau nak buat ekor angin ni ha Aa tu kau saja lawan ni Mutu again sudah tu cuba me cuba katkan main bola baling dia ayah buning tu dia betul pun rancung pening mungkin bayang ni anak ulman perjalanan pernah penggerona Jangan lupa melangkah dengan benar. Yen untuk cakap minat tu terlangkah ke nanti. Hei anda, kau jauh kape. Kau jauh apa dia? Kau berbe. Kau jauh kape. Kau tak mungkin lega. Kau jauh apa kau dia? Ma'be, ma'be. Kau tidak boleh pohon Bodoh, tunggu, tunggu, tunggu. tepat. Oh, tak tepat. Nangai nang. Saya kai wor moh da kat pat dua ngan ai tabe dawa lepu dawa sampeyan belablah dua ai alah ade hana mungku gagu-gagu kat tapi kena hape kat enam kan nak ku ang kantung ku kajak kan di elan nyantang baru aman dua ku perkawin sabo nyapi sa dua mana de sabe imu pakai sikong nak malam oh maleh ditanyo ngotuk nyo sangka pay nyo sikong alam rurai apa ngomeng Kuncinya, kerjanya saya hamba yang tidak mau pakai, begitu boleh boleh kosong. Niatanya untuk ia hanya berbahasa. Menyaji, titi urai berbahasa. Anak ada yang ada berbahaya saja. Ublang dengan mumang dengan segitul. Naideran, naiderum, yang kini memang adam juga terbangun pol. Karena itu rumah maciau ang awak kota tinggal aja 50 habis yang bener ha warna habis hempang kai ada kami ada aja khana dan yujak ji itu siti yang hendak mengukuh nak dapat haba tadi ni dulu mama patah na umpa na biar ha la urung le jangan aku nak karu dah Pak pulu mulu, menteng kena mana film. Apa kena ada macam ce. Ada gara-gara kacau go. Tak urang ni main film. Tu film nak ayo kan-kan. Ya beat-beat kan <tellan> ambilom. Kacau tak aja bini main. Ya burung tu abrah le kacau. Hai bang. Ada ni kacau ora mulu. Hai belum-belum kacau ora. Ni puasa alam desa tu. Mak pajang siapa yang melang? dia melang? Hancur sih, sabanian urang hancur malam hancur. Tak degap apa-apa ya tau? tak topong ajar aku? Oh kau ikat liar, kali puno kata perhentian debi-debi, di tengah Honda dia tak kena matang tengok, mungkin salah tu podari. Oh ikat mal. Oke, ikatan akhir punya pernah ngayalong kak? alah bocah ka, bi biasa aku salim beli kak kaya dekor oh. dekor kak tapi kalau pelakor pokoknya bocah kak pegah salim kak ya pegah <tuh> ini <tuh> sejak kali, tapi tak apa lah mana belum terbit saya kenal jadi, perpangan apa kat dia? oh, terbit lah saya fikir, lelaki hendak saya bukan aku yang hendak dia gara-gara kakak takutkan dia nak berhimpang dengan Ratna baru saya nak pengaruh lagi padahal kesempatan baru sama kan aku pakai anak-anak buat orang penyung kepada aku pakai ni anaknya ini baru telefon Rana lah dia kata. Kadang-kadang, cik -kadang tak jatuh rumah. Ketua, leh, satu-satunya, leh. Han nama buku, pergi kabut menter. Siap telefon banyu, leh, han nabut hijen. Pakar ni, leh, cik-tik tep telefon, han niput lagi. Sama yang lho Sama yang lho mungkin Kapa boleh? di si Roy Punguh anak muka Dah pekah tanya da, galak dia keci Encik tak si Ulfa, Juk nombor dia tak Ketiatoknya Encik lagi lah ya Pekin tu Encik dah hubungan dengan Encik Encik ini dia bang atas Keputnya encik nak duduk Encik payah Kadang-kadang encik <tuh> keterlukan saya Tadi bego, juga, jual di kita ada ya, ya, ya. teman? menangkat ranah aku boleh tinggalkan di bawah tuan selamat pulang Nah, Anak! Anak! Anak! Hei! Masak! Kenapa rana ini? Raku pun kenal ni lampai aku Eh, lu dah daripunan nak minta rana Tak kata lho! Eh, kata lho! Lho ang kanan! rapa Lepas lo setak dari bandar lo jatuh ke noh sempat Ron anak... Sanggun kerana Anak ni puh api tak Keputu main perempuan Ron eh, iya nak naik pakai pehlong eh Anak ke pelik ni anak Rumpah ni hape Bagi handah yuk lain ku sihat tu ni sabah Tanyu kali dapatkah kanak jalan roh tu Tanyu galak tu yang tungku tungku jadi hna moku bi ala hna togo ranna pakale pa tau la benya kamla enta kabar ba ranna lo tepoh na aktif le peranna ganta nomor ape apa kubana na lo ganta limboy kada ranna limboy tau lepo lo golo limboy guh atinya ranna na bai lumpur perang da hai upromo rai lumpung hai wa to hani kau jadi ranae lu, hei karena apa tapi kok Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh tunggu kau ke? Ya nunggu. Takde. Saya dur mau nunggu ya? BR mau di Haitung tapi ya. Tak ada bapa bini belang untung. Alah pilih. Ni menan cik tunggu. sah tengkunan renok lewat tapi main ada dinodapres hayu ada aja ore na aja nak ku Nak dia pergi tepes ni bila waktu dadu jangan api ucut hanan telefon telefon ku Sebab kita pegawai ke Hawaii, sebab darah jalan menarik. Oh kan, kita pegawai kan? Ya. Ini hanya tetap tak lunduk di sini. Sebab nak laluan menunjukkan di lain. Mereka yang laluan boleh buat lunduk. Apa yang laluan? Saya akan memiliki bermanfaat. Saya akan memiliki bermanfaat. Terima kasih, Tunggu. Kenapa yang laluan saya sibuk-sibuk dulu? Laluan saya sibuk dengan saya. Terima kasih, Tunggu. Terima kasih, Tunggu. yan uganra hoga ju leka sa le ka ka po ban ju enti baru saleu kagare inota praju tapra he na oi na nam ju a jiwa arua ya gesu du ha be na leka ka hanu man sandro ba astaghfirullah bulan puasa bulan puasa hanje muno drona dungku wang aja merah na Alhamdulillah donjat ya, aku tak pernah boleh. Kau tak pernah. Astaghfirullah. Kalau punya jowo era eh, nak? Ohnya jowo lebih agak jeroan aku donjat. Jeroan ani berumus ya. Jeroan ani lo. Alhamdulillah. Baabala illa illallah. Masya Allah buat jawa baru mohinong. Ah. Siapa dah beli tiket? Cungku pada mungkin tak buat. Ah, siapa dah beli? Siapa pun tak pun tak siapa. siapa? siapa? Balik dulu gaya. Mana Nur Sandra? Ini nak potong bah, kita nak potong asam yo. Cruk, cruk, cruk, cruk. Ha. Sama macam dia aja macam mun nunggu. Ni balik sing awak dra, muka mengada di jalan. Bet mun, babak jalan, nilung tungku. Raja ada adat medeh, beleng aja aku tukar u lagi awak dra, adat medeh sampai bunuh. Mulah ke Bermaru Ninang. Adam Idris Nur Sawe, Ibrahim Nur Usman. Areh. Ah. ke mau baca-baca korok baca, adik adik Fika korak ya. naung puno kerana kalau tiba untung kujalan aku tu sono untung kutahu aja oh bapak bisa ke piyaman itu ya mbak tak kecet nak oh, man, adik Fika baik aja hari cukup datang mana untuk di dalam rumah apa adik noh napa mengaka jam tuh kurma jam sakit kaki drop tai ngagak tai tunggu yo hmm. kan yang pegang kabar guna bab bebek mayang-mayang bah takut gede lum lah ya. Bukan, mungkin kau benda ni. Kalau kau benda ni, kalau kau benda ni, kalau kau ni, kalau kau benda ni, kalau kau benda ni, kalau kau benda ni, kalau kalau kau benda ni, kalau kau benda ni, kalau kau benda ni, kalau kau benda ni, kalau kau benda ni, kalau kau benda ni, kalau kau benda ni, kalau kau benda ni, kalau kau Nanti boleh kita tinlebo. Man, B berjiran dengan Fokus yang lambang ni. Macam ni orang kayu. Ayo, ayo, mana rukuk Ana deh, deh. Kau deh, kau kedahana deh. Aduh, mana deh? Kacau, maruah aduh. Astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah. Kenapa ada banyak? Ya Allah, kamu si bila aja Yo, gupingan, baka, kan? nak tengok? Juga, juga. Baiklah, kaya aja, baru merah nak. Aduh, aduh deh. Kau dah hai dong, dong, god ni Aku tepu yang kan? Jauh satu ada na. Kudu puah bang, <tuh>, tu, pu. ilung puah. Ilu hendak muncul yang godaan. Yang nae dong gugungon. Hai, ada dua, ada pugaha bangau ringka. Baik hendak mengatagai kita yang manusia. Nyan puat kita dah. Teh, kau dua kau. Ikan yang puat kau. Caraong, ha. Mencuci kado sama gam, nampung. Takkan lekak dek lagi yang wajar lah. Kak mangang kak satu ha. Masoh. Ana kau tu punya atau bukan? Cuci kado ibarat kamnya. Cuci kado. Tanya lep dari lima ribu yo. Jadi lanjut, lanjutnya nyukal kum yo. Coba lehana ibu kado kado murah lagi yang engkau siloheyo, ibu. Lagi yang tanya lep dari lima ribu. Kamci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 Honda hijau ke Honda Handa hijau, Handa hijau. Honda hijau, hijau, hijau. Bukan Handa, saya Honda dengan Handa hijau. Handa. Kamu nak sekejap dengan luar sekejap orang di Jakarung. Kau luar sekejap? Sekejap ramai ini orang sekejap luar sekejap luar. Tak tukar dengan Jakarung. Paham, paham. Pek banget. Ada, ada, ada, ada. Handa, patung, patung, patung. Ipah, lo, ngawaknya, tungku. Ipegah aku, pegaru kat Rana. Padahal handa, Handa. Pati, ron kulelakian urung hai kerina, lom lelakian ron, dapat tim tu. Sang lom tak kedua niyan, mana yang kau luar urung. Sedangkan yang war moran ado masa aja apa. Kau nak angguk dengan kau, kau ngan ron Hai, hana luar urung. Cuma pekan ini perle kenyud maine. Kau pekan, kau pingan biasa. Irak nanyan, cewek leu, mana cewek ron jaw abang. Kau nak apa loman? Oka, hai kiri. Iro boy ra di Iro ni behal lage ma walo ore lage ma wa wa Iyo gede het <tuk> ga ta baha bale kukunu pele ngai lewi hmm. de <tuk> ron <tangan> troma <tuk> ku ku ku dia <tangan> ja li tu dia ne ko le ya koi na ko ya tem ni le sang to hi ra kanak kanak gak, no, anda ju, yang na lewat yang anda ju tungkunya, sangat susah leh. nihabi, tapi apa? ada tungkunya nih, tinggal terpelihkit sih. kira kira ada ubu. ada ubu kira kira itu. kira kira yang kau kampung ya lah, kira kira sampai kau kerung dedang-dang, kau tamang beraski. beres, kau ada woh, tinggal beres aja buid, uja buid buasa walung prebel. Bu si pre tapi bapnya bap pesantren kilat ada walung sabe najabud. Alah. pesantren kilat, lum pesantren kelantu. Bap pesantren kelantu kanek. Tompeng balewara dicet. Le kilat lang tung kelantu. Hana ko petihnya. Oh gumandung raya cak ko tah. Alah. Ka kanteng Nyan juga, jat dan menak Kamu en anik lele abak abak abak yang tu awak anyu nak awak anyu bawa ikuruyoh ipok buleong nak perda kerana lambang ialah kekiri mungkin kan mangata gai awak an yang dari tawie awak an yang bukati di banturung i hai duaai beriman do mungkin kan hihi tayo hi ilungu berulang ilungu tungku kan hai nyio nyio kawan taw berjuta dalam kerana da. panie yang tu utamanya lah urung awak Hinyu sang masalah huruf pun mungkin long. Elok jugak, elok jangan-jangan elok apa pegang bola. Mer lipah kah? Nak boleh pegang bola long ni rela. Tanya aku, nyan tu ribut macam lewae nak nak buat huruf long. So. Tabereh nyan tu jilum belah. Kabeh kali-kali yo. Elok tak ujar elok lagi biasa armor drone kah? Kerja nanti. Tabih je gajah pintu dah. Bangku kucing. Aduh, bajet Encik Ulfa. Leket banyak sok bajet, ada mayak ayam. Cukup buat bawah di bawah bawah. Eh, Encik Ulfa. Kamu ni ja? Tak nak jat aku dah si Abang ni buat budak. Tak. Kak je Nah, aku. nak ke? Tak nak. Tak dengan karun ah saya tidak perlu tanpa daik supaya untuk m£ ia pergi dalam bahawa misalnya sudah makan sajt remember Brother inggin hidup balik Abangnya saya meng kita saya tidak m masked secara sejati mana dia dua kamu ko MN ba le takut karana yang ngelok je hang te miah lain aku ni abang ngge dia selpok dia timbau karana pegah bang aja nak bujak long agang nian kaya pegah ku hendak ku ulong ni matok kan pegah abang ni awak kedai le long kan saya tu nak jataek ba memenda sa. Belum bergerak ada lagi nah. Kan aku bergerak. Kalau saya ni malam-malam pun dah nujaware. Kan lebang dia tu, mengbijak le aya. Mu cowok long mandang pi kok payang kejak urumuh apalagi dalam tobi. Ha eh mendengo, pinya yang long citek jail lah san. Nyanya muka kan bijak le aya. Oh, meh lah aya, ruju lah galo. Eh batu, tahapan lah, macam tu pun. Ikut tahapan kan, gede ninggal aya long nah, tepai hinto. Dino matran nah, buku ba'nyo. Jangan ni benda gam tu. Kada unta halau teh nenan kada halau. Bila kutu tu botik bangun jangan kutu ha baru kutu. Jadi gimana? Payah maka mengelon ni kau. Kenapa ya hari ban dia ni Kenapa ya hari? Betum Jangan nak jatuh tu. Mun tu sama. Putrah ale kar utar. Ha? Putar Jadi bisi kemana memang kabungah bal lagi orang pakai. Pani ranah payah long kena oleh jadi pun pakai ni, ira Nak Nur percaya me na ite. Benar ya te enggak. Dan aku bijak pidu mana darah tadi ke baik kan. Ya unduh hale ke Aku nak ka ini ni una. Nyut. Kita kerja-kerja ni mana ke jauh kayu baru tu ah. Iya ya. Lebuak ke hal limang bom. Tak tak berusaha kan lagi ke pakah. Ya Allah, pakai lehanau dek namun ku katli. Nyo, yang kurang lebut nyom, hantar kejap lew rumah kadang-kadang adik. Allah rasa alung, lemahat. Terima kasih, kamu. orang tua gue no bang? gitu-gitu lah. Action! Tak boleh, Mak. Action! Takut geduk dulu lah Ayah. Sila kami on dengan putih. Ilim puasanya, bahan-bahan boleh katli, kau perak kehilangan kau. Tengok, buatan puasaan kau likut, dia terawih, ia ceramah lagi. Sebab hati. Beli, beli. Boleh, Alis lanjut. Beli, beli. Man, beri perancaraan. Salam kakak. Ipan jara lakanya, aduh, anak jadak, anak jadak, anak jadak, anak jadak, anak jadak, anak jadak, anak jadak, anak jadak. Ilim, Kamu itemetero baru. Error lagi